Kenapa bulan Ramadhan panas sekali ya cuacanya? Ini penyebabnya. Puasa, nyatakan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Nah, karena Ramadhan itu daripada kalimat Ramalboi Romido Itu artinya panas. Ramalboi Romido ya, panas, membakar. Artinya membakar. Mantinya pian jangan heran Nah, itu kan kalimatnya Ramadan daripada kalimat Ramalboi Romido. Artinya panas. Dahulu, apabila masuk bulan kesembilan, itu artinya panas, itulah dinamakan Ramadhan. Nah, karena bulan hijriah ini mulai zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi, jangan jangan lagi gegonom, gitu karena panas tiap bulan puasa aja tiap bulan Ramadhan jah, panas. Bulan Ramadhan jelas, Ramadhan itu jelas panas. Lainnya lah. kenapa dinamakan Ramadhan? Jadi, kalau ada makna, dia nahu, dia remidul, dia nahu, dia bulan dia remidul, adalah bulan dia remidul,